Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel binatang Pintar Hari ini aku akan membagikan Sebuah cerita Tempo dulu Yang berjudul Abu Nawas dan Rumah Super Sembit Dikisahkan pada suatu hari Ada seorang laki-laki Yang datang ke rumah Abu Nawas Laki-laki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sangat sempit ditinggali banyak orang. Aku nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang untuk buat rumah yang lebih besar. Tolonglah, katakan padaku solusi apa yang harus kulakukan. Kata lelaki itu. Mendengar hal itu aku nawas kemudian berpikir sejenak. Tak lama kemudian. Buah itu terlintas di kepalanya. Apakah kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas kepadanya. "Aku tidak memiliki domba, jadi di rumahku tidak ada domba," jawab laki-laki tersebut. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dari pasar dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti saran dari abunawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya dia datang lagi ke rumah abunawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti saranmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berambatan. Kelumnya.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 Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab -marah, pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya, aku Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Demikian cerita aku Nawas dan rumah yang sempit. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah yang terkandung dalam